Terawan Agus Putranto resmi dipecat dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, secara permanen dalam muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Pemecatan didasarkan Surat Rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK IDI yang menyatakan mantan Menteri Kesehatan itu telah melanggar etik. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Besar PPID tersebut berisi mengenai hasil keputusan MKEK setelah rapat pleno MKEK Pusat ID pada 8 Februari 2022 Di dalamnya tertulis alasan pemecatan terawan yang dinilai melanggar etik berat serta melakukan sejumlah kontroversi sepanjang 2018 hingga 2022 Ketua MKEK Bukovisa Prawiroharjo membenarkan soal keputusan pemecatan Terawan dari lembaganya tersebut. Ini merupakan keputusan yang kami ambil setelah musyawaro panjang, kata Bukovisa. Menurut dia, rekomendasi pemecatan harus diterbitkan mengingat yang bersangkutan tak kunjung menaati putusan MKEK yang dirilis pada tahun 2018 silam. Saat itu, Terawan mendapat sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan ID selama setahun Alasannya, berdasarkan hasil investigasi Satuan Tugas Kementerian Kesehatan dan berbagai pendapat pakar IDI, Dr. Terawan terbukti melanggar etik Bukti pelanggarannya yakni melakukan terapi pasien stroke dengan metode cuci otak yang belum teruji secara ilmiah Selain itu, pelanggaran etik juga kerap dilakukan terawan melalui sejumlah pernyataan dan gagasan kontroversialnya, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Berapa di antaranya, seperti mempromosikan vaksin Nusantara, menyebut COVID-19 bisa sembuh sendiri hingga polemik soal masker. Pemecatan terawan dari ID mendapat respon pembelaan dari banyak pihak. Komisi 9 DPR RI menyayangkan atas keputusan pemecatan Dr. Terawan dan rencana akan memanggil Idi untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita Komisi 9 sore ini tadi sudah diskusi ya, antar lintas apa uh, pimpinan TAPoksi uh, ya, ketua kelompok fraksi di masing-masing partai sepakat untuk memanggil Idi dan juga memanggil pihak-pihak mm, ahli hukum yang independen. Supaya kita tahu persis ini terletak persoalannya seperti apa. Kenapa ini penting ya supaya tadi itu masyarakat juga bisa terbuka ini pikirannya ini soal apa sih betul yang terjadi eh, di balik eh, persoalan eh, ketakutan ini. Karena gini Mas Kevin ini bukan tidak boleh kita anggap remeh juga ya sebetulnya kenapa? Karena pemecatan eh, dokter ketakutan ini menjadi satu presiden buruk Kenapa saya katakan begitu? Karena dokter Terawan itu bukan orang sembarangan, beliau adalah tokoh nasional. Pertama, kenapa saya katakan dokter Bapak uh, tokoh nasional? Beliau ini adalah dokter yang sudah bekerja puluhan tahun di bidang kedokteran dan sudah banyak pasien yang dibantu dan diobati oleh beliau. itu. Kemudian yang kedua, beliau memimpin rumah sakit bertahun-tahun. RSPAD itu seperti sekarang ini, konon kabarnya juga karena buah tangan dan hasil tangan dinginnya Pak Terawan. Kemudian, kita tahu bahwa Dokter Terawan ini adalah anggota TNI, pangkatnya terakhir adalah Letnan Jenderal TNI. Artinya kecintaan beliau kepada Indonesia secara uh, utuh itu saya kira tidak diragukan. Nasionalisme nya itu sangat mengagumkan. Dan karena itu Pak Dokter Terawan ini adalah dokter yang saya kira uh, memiliki prestasi, jumlah prestasi yang luar biasa. Nah tiba-tiba beliau dipecat. Kalau beliau dipecat, presiden buruknya apa? Orang akan berpikir mantan Menteri Kesehatan pun, ya seperti Dokter Terawan bisa dicacat, Letnan Jenderal sekalipun itu bisa dicacat. Yasona Lauli menyayangkan pemecatan Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Yasona mengaku telah banyak dibantu Terawan, salah satunya mendapatkan vaksin Nusantara. Yasona mengaku tidak meragukan kredibilitas Terawan sebagai dokter. Yasona tidak mendapatkan efek samping dari pemakaian vaksin Nusantara bahkan ia merekomendasikan dua temannya diterapi oleh Terawan. Beredar kabar sejumlah dokter mendirikan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia atau IDI sebagai bentuk solidaritas atas dukungan dokter Terawan Agus Putranto yang dipecat dari IDI. Namun, berdasarkan penelusuran, faktanya tidak ditemukan informasi resmi yang valid perihal pembentukan ITSI sebagai organisasi tandingan IDI. Atas pemecatannya, Tuker Terawan pun buka suara. Sampai saat ini, saya masih bangga dan merasa terhormat terhimpun di IDI. Teman sejawat IDI seperti saudara kandung, jadi saya menyayangi semua saudara IDI di sana biarkan saudara-saudara idi memutuskan apakah saya masih diizinkan menginapi rumah atau saya diusir ke jalan menurutnya meskipun terawan adalah sosok kontroversial namun terawan mendapat banyak pembelaan atau pemecatan idi bagi kalangan berduit terawan adalah sosok dokter yang bisa diandalkan karena temuannya mampu menjadi alternatif pengobatan yang tidak bisa diragukan keampuhannya bagi kalangan masyarakat bawah juga memberi ketenangan terutama bagi mereka yang belum bisa menerima pembatasan sosial atas pandemik Dari poros Literasi, Berbagi Ilmu, Berbagi Informasi